nah kenyataan yang ada ataupun tradisi kita yang ada kita kebanyakan menjenguk ataupun memaaf, meminta maaf ke orang tua setelah lebaran pak Ustaz. Ya. nah bagaimana apabila uh, bisa ustadz jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dedi Zetri official pada konten kali ini kita akan berbicara tentang program tanya Ustadz ya dalam program tanya Ustadz ini berhubung tidak lama lagi bulan puasa ataupun bulan Ramadan akan masuk maka pada malam hari ini, alhamdulillah, telah hadir bersama kita Bapak ataupun Al Ustadz dasil Amali uh, beliau ini adalah Ketua MUI 13 Kota Kampar. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ya baik. Uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah uh, kita sepakati. Nah. Pada konten kali ini Pak Ustadz Kita, ataupun saya akan Melontarkan beberapa pertanyaan Yang mungkin ini sering dialami oleh Para penonton di luar sana Nah, yang pertama Ustadz Kita, saya bertanya Tentang persiapan bulan Ramadhan Jadi, persiapan bulan Ramadhan yang kita tahu adalah kita mempersiapkan diri bagaimana supaya bulan Ramadan ini tidak dilewati dengan sia-sia artinya persiapan ataupun banyak yang harus kita persiapkan baik itu kesiapan hablu minallah dan kesiapan hablu menanas, artinya hubungan kita dengan Allah kita perbaiki dan hubungan dengan manusia kita perbaiki nah namun kebanyakan kita di masyarakat Mengenai hal belum ini dalam tanda kutip adalah memperbaiki hubungan sesama manusia tentu eh, banyak yang harus kita perbaiki dimulai dengan orang tua. Ya. Nah kenyataan yang ada ataupun tradisi kita yang ada kita kebanyakan menjenguk ataupun memaaf, meminta maaf ke orang tua setelah lebaran, pak Ustaz. Ya. Nah bagaimana? Apa uh, bisa Ustadz jelaskan? Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wa Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu diberikan kesempatan dalam Ustadz. Berangkat kita akan memasuki dengan suci Iya. Pada dasarnya Orang yang ingin masuk bulan suci Ramadan mudah-mudahan sesuai doa kita semoga dipanjangkan umur kita masuk bulan Ramadan Iya yeah. Tentu yang harus kita awali pertama itu adalah hablum minallah wa Hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan manusia Karena ibadah itu kan juga dua Betul Ibadah dengan Allah, dan ibadah berbuat baik Sesama manusia ya. Maka masalah juga nanti ada dua jadinya betul, betul, betul. Masalah dengan Allah Dengan dosa kita ya. Dan juga masalah antara kita Sesama kita ya. Maka dikatakan orang ulama suci Suci Lahir batin Betul sekali Artinya bukan sekedar Hanya rumah Biasanya kan orang rumah Suci dibersihkan iya. atau pakaian dibersihkan Segala halaman -hal rumah Kadang-kadang rumah, hal -hal ya. iya. mungkin kepala desa Banyak mengumumkan ayo bersihkan rumah iya. karena Kita memasuki bulan suci Ramadan iya. Padahal inti sehari suci itu Adalah suci yang dibantu iya. Kepada Allah Dan kepada kita akan terhasil kita Tentu yang pertama yang perlu kita garis bawahi suci lahir batin. Kalau dengan amal sunat awatahan, sebetulnya mudah semua. Kalau orang inilah di selamat itu mengamalkan. Mudahnya adalah masalah dengan Allah, dosa kita dengan Allah. Bertaubat kita Allah dengan kepada Allah dengan taubatannya suha, tidak memperbuatnya lagi dosa-dosa itu. Insyaallah selesai, akan selesai. Tetapi yang paling sulit adalah hubungan kita sesama kita Terutama Yang paling utama itu hubungan dengan ayah dan ibu Ini luar biasa iya, Kenapa? Iya. Karena memang Rasulullah Rasulullah walidain Allah itu Rasulullah Kalau orang tua kita itu iya. Kalau orang tua kita tidak Rasulullah Maka Allah tidak akan pernah Rasulullah iya. Makanya kan kalau dibaca sejarah Salah seorang yang diucapkan oleh Nabi Masuk surga itu Itu luar biasa Ketika dia membawa ibunya ke Makkah Dengan membopong di punggungnya Itu luar biasa Di Makkah meneteskan air mata Setelah itu berdoa Hanya cuma satu saja Ya, ya Allah ya Raul Masukkanlah ibu saya Ayah saya ke dalam surga Luar biasa seharusnya kan Awak-awak dulu yang bab-bab bertanya, ya. berdoa Ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga ya. tapi masukkan ya. kita balik orang tuanya dulu, orang tua dulu masuk surga ini luar biasa, lalu orang tuanya bertanya wahai Uwais, kenapa engkau tidak mendoakan dari engkau? Ya. kenapa justru ibu yang engkau doakan masuk surga? Ya. maka Uwais itu menjawab luar biasa andai ibu, andai orang tua saya masuk ke dalam surga kalau mereka ridho atas segala yang sudah saya lakukan maka saya pasti juga akan masuk surga. Ya. ya, ya. Bashar. Kemudian kaum mengatakan, "Wa ya. qadra rabbuka an illa iyyahu wa bil walidayni Hendaklah kamu menyembah Allah. Wa bil ihsana. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Makanya ayat ini luar biasa. Kalau pada ada pada ayat lain Allah selalu mengatakan Sembah Allah, ta'atlah Allah, ta'atlah Rasul, ta'atlah Allah, ta'atlah Rasul Apabila ini yeah. lu rasa, mm. sembah yeah. yeah. yeah. Allah Kemudian, ta'at kepada kemudian itu orang Artinya apa? Begitulah, setelah kita menyembah Allah Maka ukuran ibadah yang paling tinggi itu adalah Bagaimana seorang anak itu ta'at kepada orang tuanya. Yeah. Nah, seyukrianya bukan tidak dibolehkan kita itu setelah Ramadan atau mau Idul Fitri kita mencandang orang tua. Iya. Seharusnya yang mesti kita lakukan adalah ketika Ramadan itu sebelum masuk, pasal masuk, sebelum ya. pasal masuk Itu yang lebih pantas. Eh. Ya, mungkin kita dalam keluarga sudah jauh dari orang tua. Betul sekali. Ramadan masuk kita datang kepada mereka, mohon maaf kepada mereka. Makanya saya hmm pribadi cukup mengatakan luar biasa juga tradisi-tradisi yang dibuat oleh masyarakat di dalam masyarakat sebelum puasa yeah. syukuran berdoakan puasa masuk puasa nah, yang sudah meninggal dunia ibunya yeah. didoakan Allahnya yeah. didoakan yeah. saudako kepada orang banyak yeah. untuk orang tua kemudian yang masih hidup datang, itulah sebetulnya yeah. jadi yang paling bagus itu adalah mensucikan lahir batin tadi masuk ramadan itu yang pertama yang harus kita datangi adalah ayah dan ibu. Kalau pun jauh misalnya bisa melalui ini ya saya ya, sedang melalui media sosial. Media sosial ya, tidak mengurangi makna Tidak lagi mengurangi itu. makna kalaupun senang. berjauhan. Kadang-kadang hmm. orang karena sudah berjauhan mereka lupa dengan orang tuanya. Kadang kasih kabar walaupun kita tidak tahu kalau orang tua itu setiap malam walaupun kita sudah berumah tangga sudah punya istri sudah punya anak tapi doa orang tua kita setiap malam itu luar biasa oh, anak-anak yeah. maka seyogyanya kalau masuk puasa tradisi yang pantas kita lakukan pertama adalah sungkem bahasa Jawanya kan sungkem yeah, sungkem yeah. dengan orang tua datang kepada mereka kalau dulu luar biasa tradisi itu mm. Tradisi menjelang puasa kepada orang tua itu luar biasa Kalau orang-orang berumah tangga Seminggu menjelang puasa itu sudah menyiapkan makanan mm. Bawa orang tang yeah. Datang kepada kedua orang tua mm. Baik orang tua istri mm. ataupun Mereka orang tua kosong yeah. Dikasih hadiah, dikasih makanan mm luar biasa masuk luar biasa senang pakai kue dari mertua makanan dari anak lalu anak minta maaf iya, iya, dengan memeluk orang tuanya itu luar biasa sebenarnya. Iya, maka yang paling bagus adalah menjelang iya, iya, masuk Ramadan itu memang kita sucikan lahir batin dengan orang tua selanjutnya sak, selain orang tua siapa lagi? Banyak. kalau Kayak kita ini perbaiki hubungan kita mm, kalau berdasarkan Ayat Allah itu, Kuampu wa ahlikum naru, jagalah keluargamu dari api neraka, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka yang terdekat itu adalah orang tua. Kemudian jangan lupa dalam rumah tangga, ini penting. Su so, istri kepada suami, suami kepada istri. Yeah. Nah, apalagi selama uh, saat ini Banyak wanita-wanita yang bekerja yeah. Sehingga kadang-kadang banyak kewajiban di rumah tangga terabaikan yeah. nah, ini, ini luar biasa Kadang mereka kalau waktu saya mulai Mulai secara nasional Berangkat kojo yeah. jadi buru, jadi perawat, yeah. jadi kerja yeah. di kantor yeah. Lalu kalau pagi orang berangkat, apa ini juga lagi Uh, makan lalu, Ya, mm -hmm. uh, lah suami di situ mm -hmm. Nah, itu kan seharusnya Se-yok kan kewajibannya adalah Melayani suaminya mm -hmm. nah, Diambil nasi, ah. diambil layu nah, duduk dekat suami Kan itu pahala yang paling tinggi bagi seorang istri Nah, ketika itu tidak dilakukan Maka terasa sekali sebetulnya Kurangnya sekarang ini uh, Seorang istri yang sudah bekerja Uh, tanggung jawabnya kepada suami padahal ketika istri itu melayani suaminya dari hal terkecil sampai hal terbesar itu adalah jaminan surga Allah yeah. makanya seyogyanya istri itu harus meminta maaf kepada suaminya ya, salah atau tidak salah itu bukan urusan karena kita maaf itu bukan persoalan salah atau tidak salah mm. yeah. ya kadang orang secara lahir menganggap hanya salah itu kan di bibir saja, padahal di hati, ya, padahal itu. salah etika, salah ya. maksud, segala macam itu luar biasa. Jadi juga. tidak hanya istri saja, kebalikannya juga suami karena rumah tangga itu dibangun dua sisi, Betul dua sisi. Suami juga minta maaf, istri hmm. juga minta, kan Rasulullah seperti itu. Ya. Nabi itu tidak tidak pernah malu kalau dia minta maaf sambil menghibur istrinya itu Istri Isteri. juga demikian Maka sejauhnya adalah orang tua adalah keluarga terdekat di rumah hmm. itu suami istri Kemudian harus dipahami juga hmm. Karena Ramadan itu adalah bulan yang suci Lahir batin Maka Allah itu paling marah kepada orang yang memutuskan seluruh terus jangan dituskan hmm. semuanya kalau sudahkan masuk waso itu atau waso dan jalan dengan orang lain awak tidak bertegur siapa Selesaikan cepat selesaikan cepat kalau ya, oh, pertanyaan mungkin barangkali Tak mau dia memaafkan hmm. itu kan urusannya dengan Allah ya, berarti kita di ya. maaf kita, memaafkan. kita, memaafkan. kita memaafkan. tidak ada masalah sebetulnya maaf menerima maaf itu itulah yang akan membangunkan hubungan kita, sesama kita, dan kalau bagus dengan sesama kita, pasti bagus juga. Itu Memang ya Ustadz, di daerah kita, khususnya 13 Kampar tradisi atau budaya memperbaiki hubungan dengan sesama manusia itu sudah dilaksanakan sebenarnya Ustadz ditandai dengan kita syukuran, hmm. berduakan puasa tadi yeah. Sebelum kita berdoa tentu tuan rumah itu menyampaikan hajatnya ya. Terutama meminta maaf kepada orang yang hadir di rumahnya itu ya, ya. Nah, Bagaimana uh, uh, orang yang hadir itu bisa memaafkan kesalahan mereka ya. Namun yang sering kita abaikan itu adalah meminta maaf ke orang tua ya. Nah itu tadi dari penjelasan Ustadz ternyata memang lebih utama, utama. Kita meminta maaf sebelum puasa daripada setelah puasa. Nah, itu kesimpulan. Terima kasih kepada para penonton, Deddy Zetri Official yang selalu setia menonton channel ini. Sampai habis. Bila uh, itu fi widayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.